Apalagi dengan saya pemula dalam usaha fotokopi kecil-kecilan saya coba berbagi informasi buat teman-teman bagaimana mencek botol toner mesin 3235 3245 berputar atau tidak dengan baik ya pertama ini kita coba lihat botol tonernya kebetulan ini kapernya sudah saya buka ini kita ganjal dulu ya sensornya ya so, sensor penutup penutup kapernya kita hanya melihat apakah ini berputar atau tidak ya. Nah, kalau tidak berputar berarti lain cerita lagi. Kita melalui LCD nya. Pertama tekan bintang 28 cara bersamaan baru bintang. Setelah itu kita pilih kopier. Kopier kita di sini ada display, adjust function, option test dan kantor kita pilih function. Setelah kita pilih function, kita cari part CHK. Nah, ini part CHK. Di sini ada menu-menunya ya. Nah, kita langsung pilih MTR. Nah, kebetulan di sini angka 5 sudah saya munculkan, tapi harus kita tekan lagi angka 5. Setelah ditekan angka 5, kawan-kawan itu jangan lupa selalu pijit oke. Okay setelah itu kita cari motor on, mtr on nah, setelah kita pilih mtr on baru kita okkan ok lagi ya inilah hasilnya bahwa botol toner itu berputar dengan baik tidak ada masalah kita biarkan sampai berhenti ya kita biarkan sampai berhenti nah, Oke okay, setelah berhenti kita bisa ini hasilnya ini oke okay ya oke okay, berarti berfungsi dengan baik Kita kembalikan kita tutup dan kita hidupkan lagi Terima kasih semoga bermanfaat informasinya buat teman-teman pemula seperti saya